Kamu doyo, rahayu sakun bumadi Kalis ingin sebetul niringsambikon Jumpa lagi bersama kami si betul di channel The SPB TV Sebelum lanjut, jangan lupa untuk Pada kesempatan kali ini, kami akan mengelas tentang Tujuan penelahsi ilmu katorangan berkutut oleh seluruh jauh berikut adalah pemaparan kami dari tutup luar yang kami ketahui tanpa mengeri rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu keterangan guru berkutut neng ndiwai manggonmu aja sampai ngaduh kok ulama lan tetap cekel opo sing wis diacarone mungkin usah no saopeya wamu burung perkutut sudah menjadi idola sejak zaman kerajaan Majapahit di masa prabu sriwijaya, tetapi pada masa itu belum digunakan sebagai ageman tetapi hanya dinikmati suara anggungannya yang merdu kemudian mulai digunakan sebagai ageman khusus ketika masa wali songo yang diawali oleh sunan Bonang, sunan muria dan sunan kalijaga dan dituliskan lagi pada masa kerajaan Demak, Pajang, Mataram dan dituliskan sampai sekarang sebelum menelitik lebih jauh ada baiknya kita mengenal istilah Ageman Ageman memiliki arti pakaian dan atau pegangan hidup yang arti literatnya adalah pakaian pakaian bagi siapa? Tentu pakaian bagi manusia yang mempelajari ilmu katuranggan burung berkutut. Apakah pakaian itu? Pakaian atau sandang dalam konteks ini Tentu bukan pakaian layaknya objek fisik yang kita kenakan sehari-hari Namun, ageman adalah simbolis akan fungsinya Yang sedikit banyak serupa dengan pakaian dalam kehidupan keseharian Pakaian adalah pelindung tubuh pakaian adalah penanda kelas dan status sosial. Pakaian adalah ekspresi martabat seseorang. Pakaian adalah cerminan citra diri kita sebagai manusia. Ageman mesti direfleksikan secara nyata dalam akhlak, perilaku, dan tingkah perbuatan keseharian pemakainya etika budi pekerti atau akhlak selalu rasional artinya nilai kebaikan atau kejahatan terjadi dalam konteks sosial sebelum ditulis menjadi sebuah kitab krimpun atau paku para leluhur jawa memiliki kesesuaian dengan ilmu sisi beli atau pembuktian untuk menentukan sebagai agama. Akan tetapi tap pada saat itu belum tertulis dengan kata lain belum dibukukan. Dalam menentukan keterangan para leluhur Jawa pada waktu itu melakukan tirakat untuk melihat sisi melik dengan ilmu diten yang dikorelasikan terhadap wujud secara fisik dan olah rasa pada burung perkutut, sehingga dapat menentukan fungsi, akrab, atau menemukan sisi misterinya. Dan seiring berjalan waktu, dilakukan proses identifikasi yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan berupa sebuah kitab, atau primbon, sebagai panduan untuk memudahkan dalam mengetahui tentang ilmu kekurangan burung perkutut yang tujuannya digunakan sebagai ageman. Awal mula proses penulisan kitab Primbon berikut pertama kali dilakukan pada masa Raja Mangkunegoro, berdiri oleh KGPa Mangkunegoro I, atau Pangeran Cemprenyawa pada tahun 1770-an menjadi sebuah kitab yang khusus membahas tentang kekurangan perkutut. Kemudian seiring berdari waktu dilakukan penulisan penjabaran ulang ditulis ke dalam perimpuan betal cemur agamakna oleh KPH Cokroningrat atas Sri Sultan Hamengku Kuwono VIII pada tahun 1939 yang disertai dengan pakem-pakem perihal selain burung berkutut yang kemudian muncul penulisan-penulisan berbagai macam buku baken tentang perkutut yang beredar dengan tujuan yang sama intinya yaitu sebagai pedoman bagi generasi penerus dalam usaha nguri-nguri warisan budaya luar yang adilurum dan sampai sekarang burung perkutut tetap menjadi primadona baik dari sisi suara maupun misterinya yang digunakan sebagai ageman untuk mengiringi perjalanan atau lelaku spiritual khususnya dalam tradisi sebagai masyarakat di Jawa dan Indonesia secara umum Persimpulannya Katuranggan merupakan bagian yang melekat pada budaya Jawa Dalam menafsirkan suatu benda atau makhluk hidup Katuranggan terhadap makhluk hidup Antara lain ialah terhadap burung berkutut Burung berkutut memiliki istimewaan Yaitu pada bunyi suara yang merdu kemerduan suaranya itulah yang sering dicari oleh penggemar burung dengan itu untuk menandai burung perkutut bersuara merdu dapat dilihat dari katurangganya pada bentuk paru, badan, ekor, bahkan kaki burung dengan itu bentuk-bentuk fisik yang ada pada burung perkutut memiliki nama nama-nama yang tercipta setelah dikaji secara metaforis memiliki makna yang bernilai filosofis namun Kenyataannya pada saat ini dimana para pemakainya adalah Pakaian tersebut akan menegaskan keberagamaan mereka Sekaligus menegasikan kelompok tersebut dengan yang lain Baik yang sekeyakinan namun bergenre bagian beda Apalagi yang beda keyakinan Namun sayang seberibu sayang Banyak kontradiksi antara pesan yang diniatkan tadi dengan akhlak dan perilaku, baik ucapan, tindakan maupun perbuatan sebagian dari mereka yang alih-alih menampilkan kesantunan, ketinggian ilmu, kedalaman moral, dan dan justru sebaliknya, kepongahan, kemarahan, caci maki, ancaman, pengkafiran, persekusi, dan lain sebagainya adalah aspirasi jamak terlihat. Ada kontradiksi di sini: ilmu keterangan dengan ketinggian, moralitasnya berhenti mewujud hanya di tatanan fisik pakaian semata, namun tak mampu mendarah daging, mengendap dalam jiwa dan mewujud dalam aksi nyata. Mungkin kita perlu kembali merenungkan, pecahan kanjeng Nabi, ketika berwasiat bahwa "bahwa Allah tidak mengutus beliau kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia." Artinya menjadi beragama tak cukup hanya mengenakan pakaian agama secara fisik semata Namun juga mengejawatahkan nilai-nilai moral nan adiluung dari dalam jiwanya Pikiran, ucapan, laku, dan tindakan. Sehingga keberadaan kita yang pendek di dunia ini bisa sedikit menjadi berkah bagi sesama dan lebih-lebih alam semesta Orang yang berilmu dapat menjunjung pemiliknya ke tingkat derajat tertinggi Membina pemiliknya berwatak lemah-lembut, tenang, pemurah, sopan, santun, dan dapat membina pemiliknya berjiwa pemimpin Raja Ilmu menjadi pembeda antara manusia dan binatang karena hanya manusia yang dianugerahi ilmu. Al-Qur'an yang telah kita pelajari bersama harus selalu kita baca. Jangan sampai diabaikan karena Al-Qur'an yang telah kita pelajari akan meminta pertanggung jawabannya bisa jadi mendukung kita atau mematahkan kita Dengan bersyukur artinya kita berpikir positif Positif thinking ini bisa memunculkan kekuatan Sehingga bisa mengantarkan pada tangga kesuksesan Sekian apa yang bisa kami sampaikan